biasanya, Ya. Ya. Serta sistem penghubungan publik. Saat ini Anda berada di rata-rata Para penonton dipersilahkan untuk masuk ke pandanaran ballroom. Terima kasih. Indonesia kita produksi ke tiga puluh delapan. Selamat malam, salam dan bahagia, kita berjumpa lagi melaksanakan ibadah kebudayaan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berambut hitam maupun yang berambut putih, selamat malam, Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah hari ini. ya hari ini predikannya gubernur saya nggak tahu tahun depan pendidikannya apa kita melaksanakan ibadah kebudayaan ini bagian dari program Indonesia kita yang kami wujudkan tahun 2011 sebagai ikhtiar cara kita untuk menghayati dan berproses belajar menjadi Indonesia melalui jalan kebudayaan jadi ini sudah yang ke 38 Semangatnya adalah merayakan keberagaman Indonesia. Saya selalu menyebutnya sebagai ibadah kebudayaan dengan tagline yang konsisten, jangan pernah kapok menjadi Indonesia. Jadi kalau malam ini kami menampilkan lakon orang-orang berbahaya, jelas ini sebagai ikhtiar untuk mendapatkan hiburan melihat situasi sosial politik dari perspektif kejenakaan karena dengan jenaka kita bisa berpikir harian terima kasih untuk Bang Jawa Tengah yang telah menyemangati semangat merayakan keberagaman ini hari ini dengan mengunduh Indonesia kita dan nanti di akhir Februari tanggal 23 Februari selama dua bulan akan diwujudkan pameran lukisan Seniman-seniman Jawa Tengah dan Yogyakarta Di Galeri Semarang Dua bulan berikutnya Mengenai lakon orang-orang berbahaya Saya tidak ingin Membocorkan apapun Kecuali mengajak ada sekalian Untuk menikmati pertunjukan ini Orang-orang berbahaya Ketika aku dulu memimpin, jadi pemimpin, ternyata kamulah yang mendanai demonstrasi-demonstrasi itu demonstrasi mendanai aku, kamu yang menghiburkan isu, seakan-akan aku dahaga kekuasaan ingin tiga periode, kamu yang mengotai, kamu yang meniupkan isu, seakan-akan Ijazah perguruan tinggiku ijazah palsu dari cak dong pula aku tahu ternyata kamu lah yang membiayai demo-demo kamu intoleran kamu yang menyiapkan logistik nasib bukus iya ya kan? iya uh. kawan-kawan tahun 2024 nanti hati-hati kalau memilih calon pemimpin jangan mencari pemimpin yang berafiliasi pada intoleransi itu. jangan memilih mereka kalau kita tahu, kita tidak akan memilih sopong ini serius ini, ini teater ini kamu jangan mengirim opini publik supaya saya disalahkan. Nah, jelas kamu masalah. Jelas calon dong menganjurkan kepada saya jangan mencari pemimpin yang hobinya jualan agama. Betul, gak? betul kalau itu saya. Calon yang ngomong bukan sanggemu. iya, tapi kamu cuma ngomong sendiri. Kamu tanpa bisa membuktikan apa yang saya kerjakan ini berarti perhiraan menjakah, satu yang kedua kamu mengerti rencana saya semua berarti kamu menyadap di rumah saya ini ada pasal hukum menyadap tanpa izin dan kamu juga menarik <tuk substance> <Detuk. tuk> <steroids> kamu menurut aku ya. masalahmu masih bertimbun tidak ada yang perlu ditakutkan untuk mencari pemimpin masa depan sekarang ini stok pemimpin berlimpah Pemimpin-pemimpin yang siap memperbaiki masalah kita lebih dari setengah. Ingatlah ya, yang namanya pemimpin itu seperti pegadaian pasti mampu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itu menyelesaikan. Itu namanya pemimpin kalau merekayasa masalah itu juga itu tugas oknum polisi. Waduh. Eh. Eh. serangan jantung besok saya kaya aku ramai ini aku tak terus kaya ngudut di bayar disana aneh, enggak toh ini kan merekayasa itu loh merekayasa kemacet jalanan macet kan direkayasa alur Allah. Bila, bilang gini, Ayy. sekarang ngomong yang netral-netral saja orang lucu, yowes, ini yang aman eh kalau aku bilang soal polisi ini, terus berang ya karena aku sangat merindukan polisi yang baik dan berbahasa dengan bahasa persaudara polisi ini ya kita lebih rapopo ini mau ulasan ini rana gomono ya ya makratang ini putuh pujih cili-cili kamu itu mesti mengerti yang namanya calon pemimpin itu dalam menyelesaikan masalah itu sesuai dengan Latar belakang profesinya, kita bisa membaca track record dari profesinya. Karakternya terbaca di situ, menyelesaikan masalah. Wah, itu maksudnya latar belakang satu misal Anu, misalnya latar belakang ini orang hukum, hakim, misalnya. Hakim, hakim itu pasti akan menyelesaikan masalah, berdasarkan pasal-pasal yang diinginkan. Nah, kenyataan sekarang ini banyak pemimpin punya latar belakang pengusaha pengusaha latar belakangnya dia akan menjual atau membeli masalah dilihat-lihat dulu ada potensi keuntungannya atau tidak mensejahterakan masyarakat artinya. itu nah. kalau latar belakangnya pengusaha sekarang kalau ada yang lain satu misal seniman itu kadang-kadang gembar kebor kalau pemimpin dari seniman gimana? seniman? ya Enggak usah iki lek kakek nang usah. Aman. Kita aman masalah. Itu, kalau itu kalau agama, ayo. Hmm. Kalau agama. nambah-nambah. <tuf> ya, Marai masalah. Ya, loh, bến, Soal aku, aku yang agamanya sudah jelas. Wah, da jadi, jenis ini petak malam ini kok kaya cedah, kalau nyawet kok so, yoke <laughs> bacaan cedah, cedah gitu. ya, bacaan Dulu. umur ya gitu hahaha, <laughs> <laughs> enggak enggak mesti sekarang saya pak apa? kalau dari pemimpin dari politisi politisi? Hah? oh, kalau calonnya pemimpin itu politisi masalah atau tidak masalah bukan masalah selama itu menguntungkan partainya penonton yang terhormat kita tampilkan pendukung pentas malam ini tim produksi Dinda, Jenny, Meta, Fes, Didi, Anggoro, Putut, Kusmi, Zika, Dias, dan Vitae. Thank <laughs> you. Suara Yosi Musik Jakarta Street Musik Ari Pekan Penulis cerita dan sutradara Agus Nur. Hukum kita berada di dalam kehangatan persaudaraan maka spesial untuk pertunjukan malam hari ini saya minta naik ke atas panggung yang rambutnya putih Mas Kajar Pranowo. dari Gubernur, ngomong Pertunjukan pertunjukan yang sangat menghibur. Munotok. Arabang bisu ini kalau isih gubernur. Terima kasih, Mas. Pesan Kami dari atas panggung tetap sama untuk 38 pertunjukan ini. Jangan pernah kapok menjadi Indonesia. Sama bangsa Teg untuk bersama-sama kami berfoto. Sebenarnya dikemas dengan penurunan, tapi ada pesan yang sangat luar biasa. Bandit-bandit, breman -bandit, preman skenario yang ditampilkan dengan gaya kecil ini mengingatkan kita untuk panas, pesan lalu, untuk tidak melakukan hal yang jalan, -jalan. Ya, Bebas, bebas. Tiga, Ini tahun politik kita menciptakan kesejukan melihat Indonesia dari perspektif kejenakaan karena tema-tema yang diangkat melalui program Indonesia kita ini sampai hari ini sampai ke-38 semangatnya itu semangat untuk merayakan keberagaman jadi Supaya tahun politik itu bukan tahun yang panas, bukan tahun yang mendidih, Tahun yang membawa kita di dalam kegembiraan Itu semangat yang ingin diaduk Ada alasan tersebut, Pak Bidad? Kenapa memilih kota Semarang? Coba. Karena Semarang belum pernah didatangin program Indonesia kita Ya kita kepengen aja, selain Jogja kita pernah, Jakarta reguler, Semarang kita coba sekarang Sangat memuaskan, saya sangat senang dengan energi-energi yang diberikan para penonton yang dilimpahkan di atas panggung. Sangat responsif dan saya percaya penonton-penonton Semarang, Jawa Tengah punya kecerdasan. ...menangkap simbol-simbol yang kami sampaikan. Pak Berta, tadi Pak Ganjar datang langsung ke uh, sini atau uh, acara. Uh, euforianya gimana? Ya, biasa saja. Satu penghargaan, pejabat publik nonton produk kebudayaan... ...menunjukkan bahwa pemimpinnya sehat jiwanya. Oke. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Cerita di panggung ini menggambarkan atau visualisasi dari apa yang terjadi di Indonesia beberapa tahun ini ya, kemudian dibawakan dengan gaya yang sangat bocor, sampai nyindir nyindir ya sekali-kali para aktor ini nyindir beberapa tokoh lah. Menurut saya itu menjadi satu bagian yang menyehatkan agar semua waras, semua sadar dalam hal yang jahat. Kemasannya menarik, bikin orang tertinggal-tinggal pesannya masuk kepada otak dan pikiran rasa kita bahwa e, sesuatu yang tidak baik begitu tahu sesuatu yang kamu sembunyikan begitu tahu sebenarnya menurut jahat publik itu membaca tadi nilai-nilai apa yang disampaikan nilai-nilai apa saja Ada kejujuran nilai-nilai kemanusiaan jangan jahat Jangan sok licik begitu ya, jangan apa melakukan hegemoni untuk atas dasar sekedar kepuasan atau harta. Jadi menurut saya baguslah gitu, apalagi di tahun-tahun yang menjelang tahun politik, maka kita diingatkan oleh para aktor dan artis ini dari seni panggung. <tuh> <tuh> Oh, kita ya mudah-mudahan lebih sering lagi Karena menurut saya pertunjukan dari para seniman ini Kurang banyak ditonton, Kurang sering ditunjukkan Mungkin antusiasmenya juga tidak terlalu banyak dari masyarakat Maka uh, perlu kebiasaan dan perlu banyak kreasi Maka saya, uh, saya, dengan saya siapkan diri Tadi, sore, saat tidur, siang dulu <gir> agar bisa menikmati dengan fresh karena agak jarang ini di Semarang, agak jarang ini di Jawa Tengah. Maka saya menyampaikan terima kasih pada seluruh artis yang sudah memberikan virus-virus seni budaya agar kemudian nanti seni pertunjukan tidak akan lebih banyak melahirkan artis baru, banyak pertunjukan baru dan orang akan terasa-perasaannya sehingga menjadi peka dan tidak terhopp ya oke ya ya Sia, Jadi, udah tengok rumah sakit. <laughs> ya, ya, ya. Oke ya, sampai besok ya. Ya istirahat dulu ya. Terima ya, kasih. Ya, ya, ya. Ya yeah. banget. <laughs> oh ya. <yeah>. terima <laughs>